Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita bikin MPMP MP kampung gunakan ikan haruan. Nah, di sini kita kerok dulu ya. Nah, kita kerok dulu ya. Untuk bahan MPMP MP kita gunakan iwak haruan. Oke, ditunggu ya. Nah, setelah itu, kita lanjut lakukan blender Bawang putih untuk bahan bumbu dan bahan tepung ke eh, empe, empe ya Kita langsung kita blend dulu Nah, itu sambil udah nunggu blendernya selesai, kita sambil crock lagi ikan ini Ini ikannya yang... Oke, okay, udah selesai ya Oke, okay, kita lanjut ke tepungnya dan kita ini baru saja selesai dipanaskan ini kita menggunakan tepung segitiga biru nah ini udah kental ya nanti kita bikin lagi tunggu ya nah itu kita nah lihat ya Nah kita gunakan tepung tapioka capebek uh, untuk menggunakan setengah kilo uh, jawa kita gunakan untuk bikin kuahnya empe-empe Nah itu menggunakan gula merah ya Lanjut lagi kita ulek ikannya Supaya agak kecil Ya ditunggu kita ulek lagi Supaya agak kecil Supaya lebih lembut Nah itu kan kita ulek Ulek terus sampai agak mengecil Kita nggak menggunakan blender ya Kita gunakan ulek Nah disitu Dan itu ada tulang guys dan ini tepungnya kita panaskan lagi, yang barusan tadi, kita... ...udah kelihatan matang ya. Nah, nanti kita campur, nah itu kita buat dulu ke dalam wadah. Nah, di situ, kita buat dulu ya. Nah, nanti kita campur dengan... Campur dengan bawang putih Udah yang kita haluskan tadi Udah kita blender Dan kita campur bawang putih ya Terus kita nanti kita campur lagi Sama Telur Kita gunakan bisa berapa biji ya Terserah ya e, Terserah tergantung kemauan kita masing-masing ya Nah disitu ada telurnya udah dua biji ya Kita kasih telur Dan terus kita menggunakan tepung Nah Maaf ya, ini enggak pakai sarung tangan. <tuh> nah, setelah akan garam secukupnya, ya. Dan itu penyedap rasa sama micin yang terlalu banyak kita udah kasih satu sendok tadi ya. Dan ini ada ikannya ya dari ikan haruan tadi, Nah, ikan gabus ya. Nah kita aduk dulu ya Dan kita masukkan tepung tapiokanya nya Ya tepung kanji ya Kita gunakan setengah kilo Atau 500 gram Menggunakan tepung tapioca Nah disitu kita eh, Membuatnya perlahan Terus kita aduk ya Nah, nah kita buat dulu Terus kita aduk secara merata Nah disitu ya Nah gunakan terus Agar Membentuk Adonan Nah Ya Coba lihat ya Nah disitu sambil kita Aduk rata Kita menggunakan tangan aja tanpa Alat bantu ya Karena ini mp-MP kampung Jadi kita gunakan tangan Oke Nah, itu kita perlahan kita masukkan tepung Setelah itu kita Sampai tepungnya habis ya Dan mengental Nah, disitu kita buat terus Tepungnya perlahan Agar lebih enak Nah, disitu ya Nah, itu ada tulangnya Sudah mulai mengental Nah, disitu Oke, kita lanjut eh, memanaskan air Bikin bumbu atau Kuah empe-empe Nah disitu ya Kita udah e, kasih setengah Liter air Kasih bumbu Ini e, Bumbunya Bawang putih ya Yang udah di blender Kasih Garam secukupnya nah, Ini gula merahnya yang asli ya Kita kasih secukupnya Ini asam kok Asam Jawanya kasih separoh ya yang kita batangan ya. Nah, kita diamkan dulu, kita panaskan dan kita agar dia menyatu. Oke. Okay. disitu, situ, nah, coba lihat ya ini proses masaknya. Nah, itu tunggu beberapa menit ya dan kasih garam secukupnya. Cukupnya ya, kasih garam tadi. Kasih lagi pepsin atau penyedap rasa ya, nggak tahu ya. Nah, ini belum selesai ya, tadi e, lanjut e, bagian tepung ya. Kita e, ini kita satukan dulu tepung tapioka sama tepung terigu tadi dan ikan sama telur dan kita bikin lagi nih ya. Nah, oke, okay. lanjut lagi kita potong lagi di sini e, untuk isian. Empe-empe, uh, terserah uh, Kreasi sendiri ya Kita bikin uh, gunakan Daun bawang secukupnya Dan Dicampur sama telur Ya, nanti Nah, di situ eh okay. Tunggu ya, oke okay. Lanjut Oke, okay, kita gunakan telur Beberapa butir ya Telur ayam Kita Nanti kita kocok ya. Campur dengan daun bawang. Nah, itu udah 4 biji ya. Nah, terus kita buat daun bawang yang kita sudah potong-potong. gitu hmm, ya. Nah, terus kita kasih penyedap rasa secukupnya. Nah, di situ kita kasih dan kita kasih lagi penyedap rasa nah kita kocok ya kita kocok untuk isian empe ek dengan bahan telur yang kocok sama daun bawang ya nah kita kocok terus oke kita lanjut memasak empe-empe yang kita aduk rata Tadi ya, kita bentuk Dan ini kita kasih minyak secukupnya Dan garam secukupnya Di atas satu liter air Ya Dan itu isiannya Nah, ini pembentukan kapal selam Nah Ya Kita bentuk kapal selam dulu Nah, itu lihat bentuknya guys Nah, itu caranya pembentukannya Untuk Dikasih isi Kocokan telur sama daun bawang, nah disitu, nah gitu ya. Lihat, teman-teman, nah di itu, nah agar kita mudah untuk mengisi pempek-pempek di dalamnya, ya. Nah, itu lihat bentuknya dan kasih lubang agar kita bisa kasih isian kocokan telur dan daun bawang. Nah, itu lihat ya, dikunci dulu, terlihat. Nah, itu bagiannya, nah itu itu bentuk kapal selam kalau kita lihat, ya. tapi ini ala kampung ya, karena secukupnya nah, kita masukkan di air yang baru mulai mendidih ini belum belum mendidih ya, tapi kita, kita buat nah itu kita lanjut buat lagi terus, nah itu bentuk udah ya, nah disitu ini bentuk lenjer, nah itu di ya, nah, ditepok Terus, nah itu ya, nah itu lebih mudah tanpa isian ya, karena itu bentuk blender, disitu ya, teman-teman. Nah itu udah kan? Oke, nah kita kasih buat agitos. Nah itu, nah di sini udah masak ya atau mateng, kuahnya empè empè barusan kita bikin. Nah itu masak. Nanti kita saring ya, ya nanti ya. Nah itu proses masaknya sampai ya. Nah, di situ empempe nah, itu udah mulai kita bangkit. Nah, di itu udah mulai masak. Perlahan satu-satu ya. Karena pancinya kekecilan. Nah, itu bentuk kapal selam. Nanti kita tiriskan dulu ya. Kalau itu udah tiriskan, kita kasih lanjut. Nah, itu kita mau memasak atau kita menggoreng empempe kasih minyak. Terserah ukuran minyaknya ya. Kita bebas aja, karena ini tempatnya kecil, jadi kita secukupnya, nah itu udah kita, nah itu kapal selam sama lenjer ya, kita goreng dulu, nah proses penggorengan ya udah sampai kita ya, nah disitu lihat teman-teman, nah. nah itu ya, tapi ya ini hidangannya sederhana ya, kita lihat dulu ya nah itu prosesnya udah mulai mateng kita jangan terlalu matang ya kita agak kepucat-pucatan aja nah itu proses pemotongan nah itu kita menggunakan pisau dan itu apa ya Oh itu ternyata piring nah disitu kita kasih buat di ulekkan tadi ya Nah situ, nah itu montok-montok nah itu proses penyiraman Kuah empek-empek dari bahannya gula merah sama asam jawa, ya. Nah, itu udah selesai. Terima kasih.